Halo guys aku tadi beli uh, tas dari salah satu aplikasi video pendek yang gambarnya tuh seperti nada itu dan keren banget bagus banget gratis ongkir harga juga murah banget terjangkau tapi pas lihat barangnya ya Allah keren banget bagus banget jadi pengen beli lagi-lagi-lagi dan lagi Oh ya Udah, aku sertakan ya. Tokonya di aplikasi tersebut, coba deh kalian beli. Ini juga dapat gratisan masker. Hmm, pokoknya cantik banget. Kalian harus coba wajib, keren banget, keren abis.